Direktur kasih jumpa lagi nih di selamat pagi teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini Kakak mau temenin adik-adik untuk bersaat dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 23 ayat 16 sampai 22. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jauhkanlah dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saju sama Tuhan hidup kami berdoa dan mengucap syukur haliaan. Nah, bacaan kita dari Matius 23 ayat 16 sampai 22. Bacaan kita dari Matius 23 kalau ulangi lagi ya Matius 23 ayat 16-22 yang berbunyi demikian Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta Yang berkata bersumpah demi bait suci Sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi emas bait suci Sumpah itu mengikat Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta Apakah yang lebih penting emas atau bait suci Yang menguduskan emas itu Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang rambuta, apakah yang lebih penting persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atas di atasnya. Judul renungan kita yaitu bolehkah bersumpah? Sobat teruna, apa itu sumpah? Sumpah mempunyai tiga arti. Yang pertama, sumpah adalah penyertaan yang Dinyatakan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan, kedua sumpah adalah pernyataan yang disertai dengan tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, dan ketiga sumpah adalah janji atau ikrar untuk menyelesaikan sesuatu. Pertanyaan: Apakah kita sebagai teruna Kristen boleh bersumpah? Bacaan kita hari ini adalah bagian dari perkataan Tuhan Yesus untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam pemahaman kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, ada dua jenis sumpah, yaitu mengikat dan yang tidak mengikat. Sumpah yang mengikat adalah yang diucapkan dengan berpikir panjang atau dan serius. Sebaliknya, sumpah yang tidak mengikat adalah yang diucapkan tanpa berpikir panjang. Tuhan Yesus Menegur mereka dan menyatakan bahwa pemahaman itu tidak tepat Dalam Matius 5 ayat 36-37 Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang tidak boleh bersumpah demi apapun Mengapa? Karena manusia sesungguhnya tidak memiliki apapun Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu Sobat Runa, apakah kita boleh bersumpah? Jawabannya tidak namun demikian kita seringkali dengan mudah mengatakan sumpah demi Tuhan kita bersumpah demi Tuhan berarti kita memilikinya atau berkuasa atas dia ini adalah pemahaman yang salah Tuhan yang memiliki hidup kita sepenuhnya Matius 5 ayat 36 menyatakan bahwa kita tidak mungkin bersumpah atas rambut sendiri mengapa? karena bukan kita yang menciptakan rambut melainkan Tuhan Begitu pula kita tidak boleh bersumpah demi Tuhan Karena bukan kita yang menciptakan Tuhan Sebaliknya Tuhan yang menciptakan kita Karena itu janganlah kita bersumpah sembarangan Jika ya hendaklah kamu katakan ya Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak Matius 5 ayat 37 Demikianlah renungan pada pagi hari ini Yuk kita minta pimpinan roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Tuhan sudah mengingatkan melalui firmanmu untuk tidak bersumpah. Biarlah kami selalu mengucap syukur dan selalu tidak mengatakan sumpah kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki hidup yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Tuhan pimpin hari ini, berkati aktivitas hari ini, dari pagi hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sanjur matang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.